Wadidaw, lihat teman-teman di sini. Banyak sekali hewan berlumpur, ya? Wah, banyak sekali! Ini sangat berlumpur, teman-teman. Wow, lihat di sini sudah ada air. Oke, hewan-hewan ini kita cuci sekarang. Oke, okay. oke, kita. Ambil yang ini dulu, teman-teman. Kita cuci, kita cuci. Wadidaw, lihat teman-teman di sini ada badak. berculah dua. Wah, mantul! Penasaran ke ada. Lanjut, yang mana Yang ini, teman-teman, ya, kita cuci sampai bersih. Wadidaw, lihat di sini ada domba. Wah, keren sekali ya! Kita masukkan ke wadah. Oke, teman-teman. Sebelum kita cuci mainan ini, kalian jangan lupa subscribe ya. Subscribe teman-teman. Tombol merah yang ada di bawah Hi, itu loh. Oke, kita ambil yang ini. Kita cuci. Oke. Cuci-cuci sampai bersih. Wah, wah, wah. Lihat. Di sini ada kuda warna hitam. sekali ya kita masukkan kuah ada lanjutnya yang mana yang ini teman-teman ya, kita cuci Tau, bersih is is is lihat teman-teman di sini ada ayam jantan kali ya kita masukkan ke wadah lanjutnya mana yang ini ya teman-teman kita cuci sampai bersih wadidaw lihat teman-teman di sini ada siraja hutan ini adalah singa <tuh> sekali ya Wah seram sekali kita masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini teman-teman kita cuci sampai bersih teman-teman wadidaw lihat di sini ada jerapah <tuh> Ya lehernya mantul. Kita masukkan ke wadah, lanjut yang mana yang ini ya, teman-teman? Kita kunci sampai bersih ya. Wadidaw, lihat di sini ada harimau Sumatera. Sekali ya, kita masukkan ke wadah. Lanjut yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Kita ambil, kita cuci sisi ini. Teman-teman, wadidaw, lihat! Teman-teman, ini ada kuda zebra. Wah, mantul! Masukkan ke wadah ya. teman-teman wah ini apa teman-teman wow ini seperti ikan oke kita cuci teman-teman wadidaw lihat wadidaw lihat teman-teman ini adalah ikan lilik wah keren sekali ya. matul kita masukkan ke wadah teman-teman lanjutnya mana yang ini e. ya teman-teman kita cuci wah wah. wah. lihat teman-teman ini adalah macan tutul tool, masukkan kuadah ya. lanjut yang mana? yang ini ya teman-teman. wadidau, lihat, di sini ada kuda. wah, keren sekali ya. kita masukkan kuadah lanjutnya mana yang ini ya teman-teman ini yang terakhir Oke kita cuci wadidaw lihat ini adalah sapi perah wah gemuk sekali ya kita masukkan ke wadah Oke Oke teman-teman, hewan-hewannya sudah bersih semua Jadi Kita cuci ya Oke, kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman Agar kita bikin video berikutnya Oke, sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye